Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin, 'ala, ala nabil nabi al ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaya sadakallahul 'adzim amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kedikmatan di antara nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul pada acara yang insya Allah diberkahi oleh سبحانه Amin. Shalawat salam terlimpah mari kita curahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan saku kita umatnya insyaallah mengikuti ajaran sampai sampai akhir nanti. Amin. Para hadirin sahabat yatim dan du'afa yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kutum yang berjudul Energi Baik Jangan Ditinggalkan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal pembukaan tadi, yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan ini, Allah telah mewajibkan kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa Dan berpuasa juga termasuk energi yang baik Dimana kita harus menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsu kita Energi baik tersebut jangan sampai kita tinggalkan Dan harus tetap kita jalani, walau memang terasa berat Apalagi ketika kita berpuasa, kita juga sambil melakukan aktivitas yang lainnya Seperti berhibah, bekerja, bersekolah, bepergian ke tempat yang jauh, dan lain-lain tetapi jangan kita jadikan itu semua beban karena kita menjalannya hanya karena Allah subhanahu taala kita harus mengambil contoh dari teladan yang baik yaitu Nabi Muhammad saw dan juga para sahabatnya mereka tetap teguh dan Selabar, menjalani perintah Allah SWT Mereka ditimpa kelaparan, kemalaratan, kemiskinan, dan masih banyak lagi Akan tetapi, mereka tidak pernah mengeluh dan juga tidak menjadikan semua itu sebagai beban Justru dengan itu, mereka semakin kuat imannya, semakin bertakwa, dan dekat dengan Allah SWT Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat eh 146 Yang artinya Dapat apa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa mereka tidak menjadi lemahkan bencana yang menimpanya di jalan Allah tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Para hadirin sahabat yatim dan duafa yang dirahmati Allah dari ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa dahulu para sahabat selalu bersabar Tidak patah semangat dan tidak menyerah Saat berperang Walau banyak pencana yang menimpa mereka Mereka tetap teguh untuk memperjuangkan agama Allah SWT Dan pada bulan Ramadan ini Kita harus sama berjuang seperti mereka Untuk melawan hawa nafsu kita Dan menambahkan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Para hadirin sahabat hatim dan duafa Yang dirahmati Allah Di bulan Ramadan ini sebaiknya kita juga meningkatkan Energi yang baik seperti ibadah-ibadah yang lainnya karena di bulan inilah Allah akan melipat gandakan semua pahala seperti kita bertadarus mempelajari isi Al-Quran bersilaturahmi dan juga saling berbagi itu semua pasti akan dilipat gandakan pahalanya dan Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah atau berbagi akan dilipat gandakan balasannya sebagaimana artinya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir setiap bulir satu biji Allah melipat gendakan bagi para semua yang dihandiki dan Allah maha luas maha mengetahui para hadirin sahabat hatim dan apa yang dirahmati Allah masih banyak lagi balasan balasan yang Allah berikan bagi hambanya yang selalu taat dan mengkongkohkan energi yang baik tersebut bagi orang yang bertakwa, bersabar, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang ataupun sempit, Allah akan berikan ampunan dan surga yang luasnya seluas lagetan bumi. Itulah janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Para hadirin sahabat tim dan duafa yang dirahmati Allah subhanahu taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan energi yang baik dengan cara meningkatkan ibadah, berbuat kebaikan dan saling berbagi. Jangan kita tinggalkan energi baik itu untuk menggapai ridho Allah subhanahu taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kurang datang dari saya sendiri dan kelebihan datang dari Allah SWT, mohon dibahafkan dari segala kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak berguna. warahmatullahi wabarakatuh.